akan lupa juga buat para-para seniorku ya, dukung juga channel saya ya, agar channel saya ini lebih berkembang. baru kembali jumpa kembali sahabat fisherman super. Trip malam ini ya. Kita coba lagi untuk garin ikan wandeng ya, teman-teman. tahan ada cinta itu. Juga. Ini sampai sampai jam 9 nanti nampaknya nih, teman-teman. Seperti biasa. banyak bagaim? Sabun tuh Lagi. Hmm? Enggak, enggak, pak, kepalanya Ntar hmm. sendiri, besar tangkap. kali tadi dong lagi tepat tepat 1 atas double strike dua ekor satu tempat mus oh. ada lagi eh. hmm. <laughs> Wah, wow, double strike lagi. Wah, double strike lagi. Oke okay, Pak Kim okay, Pak. Oke okay, kita coba tentang yang kedua Dua kali Pak Kim ya, ya. Yang pertama tadi hasilnya cukup lumayan Ini Kita coba lagi yang kedua Kita rentang lagi kedua ya, sepuluh menit ya pak. Iya. Yep. Ini kita coba lagi untuk melihatnya di ronde kedua ini teman. Untung-untungan banyak daripada ya round pertama ya teman. Terus perdananya langsung ada, teman Alhamdulillah perdananya ya, baru dekat tangan aja teman teman. itu pakin. ini Yang tadi yang kuat tadi jebol enggak? Ber. Nah, Itu dia tuh. Apaknya yang ompat tadi. Hampir sekalos setengah pak. Apa iya. nah. uh. game? Coba. Sure. Banding air tawar. Hmm. Channel Fisherman Siar Repor. Jangan coba jangan klik yang lain teman-teman. <hanya>, Hanya di sini adanya. Oh iya. Nah. Oh iya. Oh nah, iya. Jebol. ini Arida ya jaring yang kami pakai kayak buangkan bandingnya hancur juga kualitas jaringnya cukup bagus yang lebih bagus yang ya ini yang paling yang bagus paling juga. bagus jebol juga dibikinnya ini kami pakai tiga inci nih teman-teman ya, jaringnya ya. Kan ini kalau makan pancing luar biasa tenaganya, Kim, ya? iya, Pak Jadi tenaganya. macam kuda, Pak. Ush. Masih lagi. udah Oke teman-teman, subscriber dan non-subscriber cukup di sini dulu video kita kali ini ya, menjaring ikan bandeng air tawar ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya ya. Jangan lupa juga buat para para seniorku ya, dukung juga channel saya ya agar channel saya ini lebih berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, hasilnya teman-teman malam ini, alhamdulillah, sudah cukup buat saya buat sebagai nelayannya.